Berpuasa di bulan Ramadan menjalankan syariah agama. Sebulan penuh kita amalkan, Jaga hawa nafsu. Kita besar, ada jemari tidak bisa berjabat. Jika naga tak bersumpah, bila ada kata "membekas luka". Semoga pintu maaf masih terbuka setelah berpuasa satu bulan penuh. Tiba saatnya di hari Lebaran permaafan dari jarak jauh agar dapat bersama. Segenap keluarga besar Direktur Asis dengan ucapan Selamat hari raya tahun Mohon maaf lahir dan mati.